ini saya nak satu video, video tentang basic SNR daripada SNR dan juga macam mana menjadi trend ataupun menjadi role reversal femenar let's suppose, katakanlah kita dah belajar tadi video satu kita ada support dan resistance, support and resistance katakanlah kita ada price naik ke atas so price naik atas dia warna biru and then price turun ke bawah bila price turun ke bawah maka ini adalah resistance, alright so, resistance and let's suppose, katakanlah price break ke atas price break ke atas naik ke atas lagi maka ini adalah support Okey, saya tandakan sebagai support saja. and then price turun ke bawah and then naik ke atas lagi Okey, so ini pun adalah resistance dan ini adalah support tetapi bila you ada banyak macam ni macam banyak resistance resistance support adalah lebih baik kita markingkan kita punya resistance sebagai high low Ataupun high high or whatever. Let's suppose kita ada price naik daripada bawah ni kan. Bawah Naik atas apa-apa. Uh, price naik daripada bawah sampai atas ni turun ke bawah. So, ini kita tandakan sebagai high. Resistance ni juga adalah high. And then, ok. Sorry. Saya tulis sebagai high. Haa, nanti high apa pula kan. So, high maksudnya H ataupun kita letak H lah. Haa, high. And then bila price turun ke bawah. dan naik ke atas membuat support. Ini kita panggil sebagai Low ataupun L sahaja Alright So price naik ke atas lagi Price naik ke atas Break resistance kat sini Break this resistance And turun bawah balik Maka di sini telah membuat another high Kalau perhatikan High di sini Lebih tinggi daripada sini Okay faham Let's suppose saya tandakan ini sebagai R2 This is your R1 So uh, Oh sorry uh, This is your R1 Okay R2 ni dia lebih tinggi daripada uh, lebih tinggi daripada R1. So, R2 ni kita tak boleh namakan sebagai high. Kita namakan dia sebagai higher high ataupun HH. Maksudnya, dia lebih tinggi daripada high sebelumnya. Dia lebih tinggi daripada resistance sebelumnya. Alright. Begitu juga dengan support sini. Bila price turun ke bawah, buat support and naik ke atas, maka di sini kita panggil low juga. Low. Tetapi low dia lebih tinggi daripada low yang di bawah ni, so kita panggilnya sebagai higher low ok kat sini penting this is price structure saya lupa tak lupa nak tulis dia punya tajuk ni this is very very important price structure alright the most basic tentang market bila you nak try trade dekat uh, dekat chart MT4 whatever part sekalipun you kena faham price structure ok so di sini ada high, low higher high higher low Selagi price naik, katakanlah nafas naik lagi and then turun ke bawah lagi. Ini pun juga adalah higher high. Eh, higher high. Sebab, higher high. Dia akan compare. High ni ber, berbanding dengan high sebelumnya. Berbanding sebelumnya. Sebab price ke kanan kan dia naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. price ke kanan. So, higher high ni kalau ditulis higher high maksudnya, dia lebih tinggi berbanding high sebelumnya. Lebih tinggi daripada R2. Okay. So macam ni juga kat sini Dan price naik lagi Katakanlah price naik lagi Maka low ini dipanggil low juga dipanggil low Tetapi oleh kerana low ni lebih tinggi daripada low sebelumnya Maka dia panggil higher low Okay Higher low So macam tu lah price akan naik high low Higher high, higher low, higher high, higher high, low Higher high, higher high Selagi price naik ke atas Selagi tu kita namakan ni sebagai higher high. So, pergerakan yang naik ke atas ni dia naik naik naik ini dipanggil uptrend. Uh, Okey, uptrend maksudnya trend tengah naik ke atas. So, masa price tengah naik ke atas, kita fikir nak buy saja, cari buy, cari buy, cari buy. Dekat mana dekat buy nak nak buy, cari dekat price masa tengah turun bawah buat retracement. Retracement ni panggil maksudnya bila the price break katakanlah price break sesuatu resistance price naik ke atas and then dia turun ke bawah yang turun ke bawah ini dipanggil retracement ataupun pullback ok yang naik ke atas ni sebagai momentum ataupun dipanggil movement the big move eh wave kalau siapa yang belajar wave dia akan tahulah so macam tu je so price retrace kita akan cari buy price retrace kita akan cari buy price retrace kita akan cari buy, retrace, akan cari buy. so ini dipanggil pergerakan buy buy buy ini ataupun ini dipanggil follow trend boleh okay. trend. Alright. So now, let's suppose katakanlah price turun ke bawah pula. Dia dah naik ni ni atas price turun ke bawah. Turun ke bawah and then naik ke atas. Okey. Bila price turun ke bawah, naik ke atas, kita panggil ini support. Price membuat support. And then support ini juga dia panggil low. Okey, Right. And then katakanlah price naik ke atas let's suppose price turun ke bawah price break this low so di sini kita panggil dia high H ini juga adalah resistant dia juga adalah high ataupun H yang low ni kita panggil L juga alright katakanlah price dah break low and then price naik ke atas lagi naik atas ke balik naik atas ke balik di sini price membuat another low eh low tetapi you kena compare kan low ini lebih rendah daripada low sebelumnya Low ini lebih rendah daripada low sebelumnya maka low ini dipanggil lower low. Low yang lebih rendah. Biasanya kita marking dengan LL sahaja. Okey, and then price naik ke atas. Let's suppose katakanlah price turun ke bawah. Price membuat high di sini. Okey. High di sini. Maka kita namakan dia sebagai sorry. Dia membuat high oleh kerana high di sini lebih rendah daripada high sebelumnya, maka kita panggil dia lower high eh ataupun lower high. Eh low high. Lower high. So macam itulah price turun naik, turun naik turun naik buat lower low and then buat lower high. Ini dipanggil downtrend. Pergerakan ini dipanggil downtrend. Masa price tengah downtrend masa price tengah downtrend sini kita hanya cari sell sebab masa ni sell tengah menguasai pasaran. So bila kita sell saja kita kita juga panggil kendala ini sebagai follow the trend. Okey, follow the trend lebih selamat. So kalau you tengok chart MT4 saya buka dekat sini. Uh, saya ambil contoh yang yang agak senang sikit EURAUD ke USD. Tengok. Okey, macam ni okey. Ha ah, bila you buka chart, bersepahlah mana satu uptrend, mana satu downtrend. Sebagai contohlah contoh, dekat sini price naik ke atas sini dipanggil uptrend, turun ke bawah sini panggil downtrend, naik ke atas uptrend turun ke bawah downtrend uptrend uptrend macam itulah price dia bergerak atas bawah atas bawah contoh macam ni price tengah big besar movement ke bawah Ini adalah downtrend uh, downtrend price retrace naik ke atas turun ke bawah lagi retrace lagi naik ke atas turun ke bawah lagi masa ni you cari sell cari sell cari sell cari sell dekat mana nak cari sell saya akan kita akan belajar dekat buat killer setup ataupun buat killer uh, buat advance seterusnya kan masa price naik atas ni kita cari buy sahaja alright so ini dipanggil uptrend, ini panggil downtrend. So kalau saya lukis balik, Secara semua kita biasa tak tulis high high, kita tak tulis, kita tak tulis macam-macam. Ini dig dig dig semua yang panjang-panjang. Kita biasanya tulis, okay, biasanya kita tulis simple saja. Katakan apabila naik ke atas, buat high low, high high, buat higher low higher high low, high high, low. So kita just marking dia sebagai high sini low sini higher high and sini higher low HL kita tulis short form short form saja sini higher high sini higher low ini semua basic very very important kalau you salah tulis dekat sini very very very very wrong so katakanlah price katakan eh, price downtrend naik ke atas turun ke bawah naik ke atas turun ke bawah naik ke atas turun ke Bawah. So, price buat low. And then price buat high. And then price buat lower low. And then price buat lower high. And then price buat lower low. And then price buat lower high. So, kita marking macam tu. I think that's it video ni. Lepas ni kita akan belajar. Role reversal phenomena. Di mana support become resistant. Dan juga bagaimana pertukaran trend berlaku. Kembali okay. video sosnya.